Baiklah bro sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada tentunya info kembali untuk warga Konoha dari L2W Tak pesan basen basannya mengingatkan untuk semuanya mendukung Leslar Family di Ajang Infotainment World 2022 kita simak di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh L2W. les lovers, kami memanggilmu. Infotainment award dimulai. Segera Sufad Rizky bilar, di gejora dan bbl buat memenangkan award di SCTV. Leslar kita bisa. Cara voting sama seperti dulu ya guys. Mulai menggunakan SMS. Instagram, Twitter, dan Facebook voting ditutup tanggal 28 September 2022 ribu dua Untuk bersahabat, ya ditutup tanggal 28 September. Kita gasken ya untuk mendukung penuh Lesti Rizky Billar dan Abang L di infotainment Award 2022 Kemudian, juga persahabat ya. Kita simak di unggahan terbarunya, Ayah Kejora yang memposting foto romantis nih, foto cute dengan sang istri. Mamah Kejora, masya Allah, cute banget ya, so sweet banget nih. Kedua orang tua dari Bunda Lesti emang the best banget ya, orang-orang yang sangat luar biasa. Semoga sehat terus, bahagia terus untuk... Ayah Kejora dan Mama Kejora Kita lihat persahabat salvo kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora di situ mengatakan, "Kayak ABG, katanya itu masya Allah, kayak ABG banget ya. <girly> ini cute banget, luar biasa." Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya, momen spesial cidukan dari depan saat Papa B ngajarin Bunda Lesti goyang gelombang nih, persahabat ya, dari Kak Anjil. Aduh, ini se cute banget ya. Apalagi saat Bunda Lesti memegang pipinya, Papa B perhatikan baik-baik, persahabat ya. Ini di titik Bunda Lesti memegang atau menyentuh pipi dari Papa Bilal. Masya Allah, ini luar biasa. Kebahagiaan yang selalu kita dapatkan di acara Indosiar. Dalam acara Dangdut Akademi 5, yang tentunya selalu bikin kita bahagia. Kita lihat juga di kolom komentar, banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya, dari aku Nonon Askan Mozart, mengatakan gemes ngajarin bini. Katanya tuh mentang-mentang udah lenter banget ya, Papa Bi. Bisa ngajarin bininya untuk bergoyang. Kemudian disimak juga, ini ada tentunya potter juga di acara semalam. Ketawanya Papa B Aduh Masya Allah banget ya Nular banget ke kita semuanya Bahagia terus dan semoga apapun yang dilakukan Selalu lancar, amin Kita lihat juga bersahabat ya di kabar selanjutnya Dan tentunya kita mendapatkan Kejutan spesial kemarin Papa Bila ternyata bertemu dengan Mantan Gubernur DKI Ini luar biasa juga Kita doakan mudah-mudahan Tentunya ada kabar baik Yang kita dapatkan dari Papa Bilar ini program yang sangat luar biasa Mudah-mudahan ada Tentunya kabar baik Yang kita dapatkan bersama Ya Kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun instagram Lucid Trisnawati123 mengatakan Ini kayak mantan gubernur DKI Ya katanya tuh Dan ada jawaban dari Tata Yedui Mengatakan Yups benar kak katanya tuh Masya Allah Program apapun kita selalu menunggu kejutan dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga, persahabat, kita lihat info penting untuk warga Gonoha ini langsung diinfokan oleh Papa Bilar. Acara Sofi yang akan tayang besok malam tanggal 9 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di RCTI Indonesia Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia. Jadi jangan sampai lupa tandain kalender kalian ya Tanggal 9, tepatnya besok malam Lesti Bilar akan tampil satu paket Satu panggung Di acara Sofi Mudah-mudahan acaranya lancar Dan indolak kesengan kita menampilkan penampilan terbaik Di postingan ini pun kita salpok dengan beberapa komentar ya Kita lihat persahabatan ya Dari Lida Ridwan yang ikut menanggapi Komentarnya ngakak tuh bersahabat ya saat tentunya mendengar Papa Bilar narik nada tinggi Dan kita lihat juga bersahabat ya Kobas juga ikut berkomentar Kobas hanya memberikan emot ketawa nih untuk Papa Bilar Ada aja kelakuan dari idol kesayangan kita yang selalu membuat kita bahagia Masya Allah Doakan yang terbaik, semoga Leslar selalu sehat, amin Kemudian kita simak juga Gak bisa fon banget ya dengan tentunya kabar tim sepak bola Papa B kalah telak atas Napoli dalam Liga Champions semalam Membuat kita juga terharu banget ya sama Papa B pasti sedih banget nih melihat tim kesayangannya kalah telak atas lawannya banyak juga tanggapan komentar yang diberikan dari Setio Dhani, sabar ya Papi katanya tuh ya, memberikan tentunya support untuk Bapak Bi, mudah-mudahan berikan kesabaran ya, karena tim kesayangannya itu kalah telak banget nih dari lawannya. Dan tentunya kita juga masih menunggu cirukan-cirukan vitamin terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru dari Leslar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.